di luar rumah sentiasa amalkan penjarakan fizikal satu meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih selepas digunakan ke dalam tong sampah yang tertutup. Bila lakukan pembahasian kuman ataupun disinfeksi dengan kerap ke atas peralasan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda. Uzi S-O-B, amalkan 3 kali dan elak 3S. Pertama kita mencegah dan memutuskan rantai COVID-19. Bersin yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Buang tisu selepas digunakan ke dalam tong sampah yang bertutup. Sila lakukan pembasmian kuman ataupun disinfeksi dengan kerap ke atas peralatan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda. Pertama kita menjaga dan membutuhkan tata yang sivik warga. Sekian dan terima kasih. kadar kebolehan jangkitan yang tinggi oleh itu orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam No. <laughs> berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. 188 dan boleh dikenakan kompaun sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema, sakit tekak dan sesak nafas. ...segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Berada dalam komuniti kita dengan kadar keboleh yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan... ...supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awal. Sebut didapati melanggar arahan. Tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kompaun. itu dari mana masuk itu Oh itu ada ada anu tuh jalan mati sana tuh Jalan mati itu Iya tetambus yeah. tuh Yang ini one tuh adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19 marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Sila ambil perhatian Untuk makluman Pada masa kini Berlaku peningkatan kes COVID-19 Di seluruh negeri Sabah Sekiranya terdapat Tanda-tanda atau gejala seperti Demam, batuk, selesema Sakit tekak, kesihatan yang berdekatan Buat masa ini Rumah adalah tempat yang Paling selamat Orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tumpuan awam Untuk maklumat pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolejantikan yang tinggi Oleh itu orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa. Anda dinasihatkan segera balik ke rumah apabila selesai urusan di luar Ingat patuhi SOP Amalkan 3W dan elak 3S. Bersama kita mencegah dan memutuskan rangkaian COVID-19. Sekian dan terima kasih. Berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar keboleh jangkitan yang tinggi dan Supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam Rumah adalah tempat yang paling selamat Orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tempuan awam Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer, elakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain lakukan pematengan kuman ataupun diinfeksi dengan kerap ke atas peralatan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda akan boleh diambil di bawah akta pencegahan dan pengawalan penyakit menjangkit 1988 dan boleh dikenakan compound Adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Sila ambil perhatian bahawa Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Dan boleh dikenakan kompaun Sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selisma, sakit dekat dan sesak nafas Segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan